Sebuah kisah menceritakan katak cungkring dan kodok berot guys. Mereka berdua saling bersaing untuk mendapatkan makanan loh. Dikarenakan kodok berot berbadan gemuk, maka gerokan sangat lambat. Sehingga si cungkring selalu lebih dulu mendapat lalat saat berebut Bandingkan dengannya. Padahal lalat yang lewat di atas kepala berot banyak loh, tapi gak satupun dia bisa ambil. Tapi anehnya, si cungkring malah dimanja tuh, si kodok berot buru-buru memakannya, guys. Eh ternyata itu bukan lalat tapi lebah. Kodok berot. Saking jengkelnya kodong berut pun memukuli dan membanting Cungkring ke tanah lo. Tapi namanya juga Cungkring pasti dia lebih cekatan dan gesit pastinya. Sampai-sampai si Cungkring ngetapain sambil joget-joget tuh. Tapi takdir buruk pasti menimpa orang-orang berperilaku buruk guys. Gak lama setelah itu mobil balap melintas dan seketika melindas si Cungkring guys. kasihan kasihan Jangan lupa subscribe ya.